Sekarang mau bicara soal marketing Marketing lagi nggak apa-apa nih ya Karena ini dari kejadian kisah nyata gitu Dan bisa jadi pelajaran buat kita sama-sama Yaitu bahwa marketing itu bukan sebuah aktivitas Atau sebuah divisi Atau sebuah tim Yang kita bisa menggantungkan semua harapan Bisnis usaha kita di marketing Kalau marketingnya itu bagus Marketingnya itu canggih Maka usaha kita bisa berhasil Nah, pelajaran yang kami dapatkan adalah: Tim marketingnya bagus, kita punya planningnya jelas, tapi saat marketingnya jalan, aktivitas planning itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Malah cenderung kayaknya tidak ada hasil dari marketing tersebut." Nah, setelah kami lihat, ada tiga hal yang bisa kami pelajari. Yang kami mau sharing sama teman-teman, ya, yang saya mau sharing yang pertama adalah mengenai value dari produk atau jasanya sendiri yang tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga market pasar itu tidak bisa melihat value itu jadi produknya bagus cuman karena value nya tidak bisa dilihat marketingnya udah gencar, udah bagus, apa yang terjadi, market akan melihat sebagai Oh, ada produk ini bagus tapi tidak mendapatkan tempat di hati mereka Karena value-nya yang tidak bisa terkomunikasikan dengan baik Melalui program-program marketing yang ada Oke okay? Lalu yang kedua berbicara mengenai tim sekarang Timnya ini bukan tim marketing Tapi tim dari bagian lain Bagian sales, bagian operation, top level management, middle level management Maka semua tim ini semua tim ini tidak bisa mendelivery produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan campaign atau promosi atau konten-konten marketing yang sudah digelontorkan kepada target marketnya apa yang terjadi sehingga saat orang melihat materi marketingnya, kontennya jalan sebagainya, campaignnya begitu memikat, begitu indah mereka mau melakukan engagement, mau membeli tapi saat langkah berikutnya setelah itu mereka lihat Mereka mengalami customer service-nya gini ya Kok sales gini ya Kok front office-nya gini ya Kok front gini Yang membuat mereka jadi Nah, memikirkan ulang untuk melakukan pembelian Jadi marketing dan tim yang ada di sekelilingnya Penting sekali menyelaraskan diri Dan semuanya harus integrated karena apa kita bicara mengenai Customer journey Customer pengen merasakan Hal yang sama Benang merah yang konsisten Saat mereka melihat, mendengar Marketing yang ada Campaign-campaign yang ada Mereka mulai berhubungan, mulai engage Dengan produk kita Mereka mampu mendapatkan hal yang memang Inline Lalu yang ketiga Produk bagus tapi tidak diharapkan pasar. Nah ini Mungkin cerita yang paling ada dramanya gitu Jadi dari pemilik produk Baik itu owner, top level manajemen, Itu mereka sangat yakin Mereka sangat percaya diri Mereka sangat bangga bahwa produk yang mereka punya itu begitu bagus Dan dijalankan dengan konsep marketing yang cakep Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada faktor niche. oleh pasar oleh customer ada sih cuma tidak seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan ya tidak sesuai harapan lagi kok barang kita bagus produk kita bagus kok marketingnya udah keren banget tapi kenapa respon dari pasar tidak seperti yang diharapkan ya karena tadi produk yang bagus itu belum tentu itu yang dicari pasar pasar tidak hanya mencari produk yang bagus tapi kembali ke poin pertama value nya juga Nah, ini uh, poin tambahan lah uh, sebagai suplemen teman-teman yang sedang menjalankan bisnis mulai masuk ke tahapan marketing atau mendesain marketingnya mudah-mudahan uh, sudut ini ya insight ini bisa menjadi informasi tambahan supaya teman-teman bisa semakin bagus lagi berbisnis ya udah inilah kenal menolak stok kali ini terima kasih